Menurut kitab Primbon Jawa kuno, orang-orang yang lahir di Senen Tiwon memiliki jumlah hal unik. Hal ini dikarenakan weton tersebut memiliki neptu yang lumayan besar dengan Senen 4 dan Tiwon 8 sehingga menghasilkan neptu 12. weton sendiri berarti tanggal lahir menurut perhitungan kitab Primbon Jawa kuno.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 dan dari Doro yang lahir pada Senang Agar tidak jadi salah pahaman, kami harapkan Doro menyimak sampai habis penjelasan kami. Watak Senang Kliwon Seneng Kliwon dikenal memiliki watak mirip aras kembang. Dan rakam macan ketawan Artinya Orang tersebut Sangat berhati-hati Bahkan dalam melakukan Segala sesuatu Sehingga membuatnya terlihat Panikan Tidak hanya itu Mereka juga memiliki sifat resah Yang sangat tinggi Yang kemudian menjadikannya Sering bingung sendiri, akan tetapi mereka yang lahir di kota ini umumnya memiliki IQ di atas rata-rata, berwawasan luas, dan sangat mudah menyerap ilmu baru. Karena kepintarannya tersebut membuat mereka juga sangat mudah untuk menyembunyikan sesuatu dengan sangat rapi. Terhadap orang-orang di sekitarnya Di balik semua itu Orang Senang juga memiliki sejumlah watak buruk Seperti terlalu ambisius Dan terlalu ceroboh Saking cerobohnya Mereka sampai sering ingkar janji Karena lupa dengan janji tersebut untuk watak terlalu ambisius sendiri, dikatakan buruk karena weton ini akan lebih memaksakan kehendaknya kepada orang lain, atau gampangnya, mereka sangat keras kepala. karir senang kliwon. Untuk urusan karir atau pekerjaan weton yang satu ini bisa bekerja di bidang manapun selain pekerjaan yang membutuhkan ketelitian apalagi yang berhubungan dengan angka seperti akuntansi, penelitian, bendahara dan beberapa jenis pekerjaan lainnya. Hal tersebut dikarenakan sifat ceroboh yang bisa membuat segala pekerjaan dengan ketelitian akan menjadi berat untuk diri mereka sendiri. Memang rata-rata weton yang satu ini memiliki tingkat. Maka dari itu sebaiknya jika Hindari pekerjaan yang mengharuskan Doro untuk teliti Apalagi yang berhubungan dengan angka dan uang Dengan kepintaran yang dimiliki pasti masih ada banyak sekali pekerjaan lain Yang dapat Doro ambil agar karya yang dimiliki bisa terus bersinar Cinta Senin Kliwon beralih ke permasalahan asmara atau cinta, di mana orang-orang Senin Kliwon akan lebih cocok jika bersanding dengan mereka yang lahir di weton dengan jumlah neptu mencapai 12, 7 atau 17. Beberapa contoh weton dengan jumlah neptu tersebut adalah Sabtu Kliwon, Minggu Pon. Jumat Pahing, Selasa Wage, Jumat Wage, Senin Kliwon, Kamis Pahing, Rabu Legi, dan Kamis Wage. Jika salah satu weton yang sudah disebut di atas menjadi pasangan dari Senin Kliwon, maka dapat dipastikan bahwa hubungan pasangan tersebut akan sangat harmonis. Bagi Ndoro yang sudah berumah tangga. Jangan khawatir, karena keharmonisan tersebut akan tetap berlangsung sampai maut memisahkan. Dikatakan dalam rumah tangga akan muncul kebahagiaan dan kesejahteraan sehingga membuat keluarga kecil yang dimiliki menjadi lebih makmur. Tidak hanya dalam keluarga saja, namun pasangan tersebut juga dipercaya bisa Saling mendukung satu sama lain sehingga lebih mudah berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Rezeki Senen Kliwon, selanjutnya masalah rezeki, di mana orang-orang Senen Kliwon bisa dikatakan mudah untuk mencari uang, baik sebagai usaha kecil-kecilan sampai kepada pekerjaan besar yang ditekuninya. Meskipun begitu, hasil dari pekerjaan tersebut masih dirasa kurang cukup oleh weton yang satu ini. Rezeki dari weton dengan 12 neptu ini juga dipengaruhi oleh weton sang ayah atau kakak jika lebih kecil dari 12. Contohnya, Senin Legi, Jumat Wage, Minggu Legi, Jumat Legi.